Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. kali ini kita bakal cobain e downgrade realme 5 jadi ini realme 5 yang baru saya beli, video unboxingnya ada di atas ya dan ini adalah realme UI yang terakhir ya, di merchant.63 kalau gak salah, ini cengoknya baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung aja coba downgrade Di sini saya sudah download file untuk downgrade nya jadi ini filenya color OS 6 dengan firmware versi A31 untuk downgrade nya itu gampang tinggal kita klik aja firmware mesti pakai ini ya ini file manager bawaan dan dia bakal restart. Dan disini kita tunggu agak sabar ya, dia nanti bakal hidup lagi. Oke, okay, biar mempersingkat waktu dan tidak terlalu bosan, kita cepatkan lagi videonya sampai HP-nya hidup. Hollywood card <laughs> friend. That's how it goes. Hollywood card <laughs> friend. Somehow I walk about Fucked up, smelling like that bourbon But I end up alone I'm not certain yeah. The girl's too polite in the club every night Somehow, Somehow I woke up right in bed sekarang apinya dah itu dan semua data kita sudah terhapus oh ya saya lupa ngasih tahu di awal tadi aturan kita backup dulu data kita yang penting eh, ini hilang semua ya data ininya juga masuk gmailnya juga terhilang hmm, pertanyaannya apakah -apa cara ini bisa ngapus eh, frp Di frp itu kayak keamanan google kalau kita nggak setrap secara paksa ya kayak lupa pin atau apa oke okay, kita atur dulu semua ini kita cepatkan lagi videonya Nah, sekarang bisa dilihat udah jadi Android 9 lagi dengan Color OS enam eh enam hmm, titik sekarang kayak mana kalau kita lihat perbandingannya antara Color OS dengan RUI ya dari antutu, trolling baterai dan booting mungkin. Okay, Sebenarnya, botinya ini dapat waktu yang sama, cuman berbeda beberapa mili detik. Sebenarnya, tapi nggak bisa saya tampilkan di sini. Selanjutnya, kita bakal tes Antutu dari keduanya. Di sini agak aneh ya, karena Realme UI cuma dapat 120.000, sementara di Color OS cuma dapat 160.000 kali jaraknya. Jadi, kita coba aja sekali lagi dan disini baru nampak realme UI dapat lebih tinggi daripada color OS 6 bedanya cuma 2000 sekarang bagaimana dengan trollingnya Oke kita akan ngetes dulu selama satu menit tapi dari sini sudah nampak jauh ya dimana realme apa, color OS 6 itu kecepatannya itu di 125 sementara di apa di realme UI itu cuman 111 11, atau 100, 100 apa gitu-gitu aja nggak sampai 120 hmm. dan di realme UI juga dat falling itu belum satu menit sementara di color OS 6 lebih stabil dia sekarang kita lihat setelah 15 menit kayak mana. Dan ini hasil 15 menit. Ya di sini bisa kita lihat bahwa Color OS itu lebih stabil daripada Realme UI dan performanya juga lebih rendah Realme UI. Berikutnya kita akan melihat. Panasnya ya suhunya, walaupun nggak bisa ditentukan pakai apa. Ini pakai aplikasi. Di sini Realme U ini panas banget, 49 derajat Celsius. Sementara di ColorOS cuma 46. Dan kita bakal ngecek baterainya. Walaupun saya tadi lupa pertama kali untuk ngecek ini supaya tahu penggunaan daya, tapi mungkin bisalah dilihat. Ya saya pikir ColorOS itu lebih hemat daripada. UI dan terus, saya nyoba ngetes game keduanya, dan sama-sama mendapatkan medium di sini. Tapi anehnya, kenapa ya? Rumput di game sponsor ini makin gak tumbuh di kedua OS-nya. Hmm, mungkin karena Realme UI sama ColorOS itu sama ya, biasanya Android juga sih ini bukan base android maksudnya ampe sini untuk buat game hmm, padahal kalau kita pakai HP-HP di bawahnya kayak realme 5 plus sih, yang pakai 6625 tempatnya itu muncul ini enggak sama sekali ini kalau bilang lancar selancar baik kalau dingin sama panas itu beda banget di realme ui lebih panas daripada main di color os ya. Oke okay, jadi inilah Realme -nya yang udah pasin di Dongkit. menurut saya banyak orang yang pengen Dongkit itu karena di Realme UI itu banyak kali buknya. Ya saya sendiri nggak masuk Realme 5 tapi saya pakai Realme 3. So, jadi saya tahu di Realme UI itu kurang enak dipakai dan memang rasa beda. Mungkin berikutnya kita akan buat. Perbandingan antara realme 3 pro color OS dengan realme 3 pro UI. Oke okay, demikianlah videonya ya semoga bermanfaat sampai jumpa bye bye